Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Hoi guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gua buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gua masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan shadow Person Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So, buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya lu bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah Enggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Assalamualaikum ya. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy. So ada seorang bapak-bapak yang cerita kalau Doi dan keluarganya itu sering mengalami kejadian aneh secara terus-menerus di rumahnya. Kejadian itu udah berlangsung sejak tahun 1997 dan seolah tetap mengikutin mereka walaupun mereka udah beberapa kali pindah rumah. Tapi apapun itu kejadian aneh yang mereka alami sama sekali nggak pernah seekstrim belakangan ini. Karena gangguannya itu bukan cuman penampakan, suara-suara atau benda yang bergerak sendiri, tapi seolah udah menyerang mereka secara fisik. Perhatiin baik-baik. <laughs> oh my God! What the? F Jesus Christ! It hit me! He hit me right round right the face. I can't believe I've just caught that on camera. Oh my God, I'm shaking. Oh oh God, man. Are you okay? No, not really. Tiba-tiba pas bapak itu lagi ngobrol sama anak perempuannya, kayak ada sesuatu yang nampol muka Doi. Doi juga bilang kalau itu kerasnya kayak keras banget, bahkan kayak ditempeleng. Dan lu juga bisa lihat sendiri ya, chips yang Doi pegang itu sampai tumpah ke lantai. Keanehan gak cuman sampai di situ aja. Kurang lebih sebulan kemudian, pas Doi lagi ada di ruangan yang sama, Doi ngerasa ngeliat ada sesuatu yang lewat di ujung matanya. Doi langsung ngambil kamera handphone-nya dan mulai ngerekam. Coming this door because I keep seeing a shadow, of something go past. Uh, I keep hearing noises. What I'm saying, guys? Come here and bring your phone. Just bear with me a sec. Sorry, guys. Just film me a sec because I keep seeing a shadow go past this door. You got me. Yeah. All right. Ooh. I'm gonna go back in the further because dressing gals there. I'm not moving. Uh, come here. Film around the bed and everything. Make sure there's nothing in there. Yeah. Yeah. Okay. Film me. Film the door. What was that? Bloody walking stick. Yeah. You see. Yeah. Nothing. Just dressing gals. Tiba-tiba, gagang pintu kamar itu bisa gerak-gerak sendiri dan pas dibuka, disitu sama sekali nggak ada orang. Nggak ada siapapun. Lo bisa lihat ya, di video yang tadi itu direkam pake dua kamera sekaligus dalam waktu yang bersamaan. So, pastinya video yang tadi itu bakalan super duper sulit banget untuk bisa dimanipulasi. Bahkan, menurut gua, hampir mustahil ya untuk seseorang bisa ngumpet di kamar yang tadi tanpa tersorot dua kamera ini. Karena posisi kamar itu yang gelap banget, gue yakin 99% dari lo semua itu sama sekali nggak notice kalau di awal video yang tadi itu ada sebuah penampakan. Kalau gue terangin di awal video, pas posisi pintu kamarnya itu masih kebuka, disitu kelihatan ada sebuah bayangan hitam yang kayak mondar mandir di balik pintu itu. Tapi gerakannya itu cepet banget. Saking cepetnya, gue yakin kayaknya nggak ada deh orang yang bisa gerak sampai secepat itu. Iya kan? So, gimana nih, Mortlu? Tumben nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini karena sumber videonya yang misterius. Gue nggak tahu siapa yang ngerekam video ini dan kapan video ini diambil, tapi berdasarkan informasi yang gue dapet. Katanya video ini direkam di sebuah area pertambangan di Chile Sekarang gak usah gua jelasin panjang lebar Langsung aja kalian tonton dulu videonya Ada sebuah sosok siluet bayangan berwarna hitam yang kayak bersandar ke salah satu dinding batu yang ada di gua itu. Awalnya, orang yang nge-videoin ini itu sama sekali nggak notice sama sosok yang tadi. Karena sosoknya yang cukup jauh dari lokasi Doi berdiri. Tapi, nggak lama kemudian akhirnya Doi notice. Dan coba buat arahin lagi kameranya ke arah sosok yang tadi, tapi Doi udah ngilang. Bahkan, orang ini juga sempat berjalan mendekat ke arah tempat munculnya sosok itu. Tapi ternyata di situ cukup terang dan sama sekali nggak ada benda atau apapun yang sekiranya bisa nimbulin bayangan kayak penampakan di beberapa detik sebelumnya. So gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi itu cuma ilusi optik aja? Apakah yang tadi itu adalah salah satu bayangan dari seorang pekerja tambang yang ada di situ? Dan pas gue bacain komen komennya Gak sedikit juga yang percaya kalau itu adalah sosok duende Makhluk Urban Legends dengan ukuran tubuh yang kecil Mirip Gnomes Yang dipercaya sering menampakkan diri ke orang-orang yang sedang berada di hutan dan di gua So ada seorang cewek yang tiba-tiba kebangun tengah malam Karena Doi ngedenger ada suara seseorang yang sedang menangis di dalam rumahnya Otomatis Doi ini bingung banget ya karena Doi cuma tinggal sendirian malam itu, tapi Doi ngerasa suaranya tuh kayak deket banget, kayak dari dalam rumah Doi di lantai satu. Akhirnya Doi kumpulin keberaniannya buat turun ke bawah buat ngecek, dan ini yang terekam di handphone Doi. Gua nggak tahu lu semua bisa liat atau enggak ya, karena emang videonya itu gelap banget. Tapi kalau gua zoom dan terangin ke arah ujung lorong, di situ ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam, berukuran kecil yang gerak-gerak. Gue sama sekali nggak tahu itu apaan. Tapi kalau diamatin sih ya, ukuran tubuhnya itu kayak setinggi anak-anak. Dan gerakan Doi itu cukup aktif ya di sepanjang video ini. Bahkan gue lihat Doi itu kayak sempet ngebungkuk bungkuk gitu. Sampai sekarang cewek ini juga sama sekali gak tahu apa yang terekam di videonya malam itu. Karena abis ngerekam video yang tadi, Doi itu langsung cabut dan balik naik ke kamarnya di lantai dua. Nah pas gue bacain komen-komennya, gak sedikit juga yang curiga kalau jangan-jangan yang tadi itu adalah homeless person yang tanpa Doi sadarin berhasil menyusup masuk ke dalam rumahnya. Doi diam-diam tinggal menetap di dalam rumahnya, tanpa sepengetahuan cewek ini. Dan Doi cuman berani turun buat ngambil makanan pas semua penghuni rumah itu udah tidur alias tengah malam. Tapi anjir lah kalau yang tadi itu emang orang ya, menurut gue itu justru malah lebih creepy lagi dibanding penampakan setan. Kebayang aja tiba-tiba ada orang asing yang berhasil nyusup ke dalam rumah lo dan ngambilin barang-barang lo tengah malam pas lo lagi tidur. Creepy banget anjir. So, ada seorang bapak-bapak yang aktif banget nge-share video-video yang Doi rekam di rumahnya sendiri. Doi percaya banget kalau rumahnya itu berhantu. Karena dulunya sebelum bangunan itu difungsikan sebagai rumah, sempat dipakai untuk rumah duka. Dan apa yang Doi bilang itu bukan cuma Omdo ya. Tapi memang banyak banget kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Dan itu terekam di kamera. Mulai dari suara-suara yang bersumber dari dalam rumahnya, benda-benda yang bergerak sendiri sampai penampakan bayangan berwarna hitam yang jelas banget. Nah baru-baru ini ada salah satu video Doi lagi yang menurut gua creepy banget. Jadi suatu malam Doi itu tiba-tiba udah ketiduran dan Doi lupa buat matiin TV-nya. Nah pas jam 5 subuh ada sebuah suara yang bikin Doi kebangun. Makanya Doi langsung nyalain lampu kamarnya. Dan Doi shock banget karena ngeliat ada sesuatu di ujung kasurnya. Doi langsung ngambil handphonenya, dan mulai ngerekam, perhatiin baik-baik. Ada sebuah bayangan hitam yang berdiri persis di ujung kasur Ken. Sosoknya itu kayak gerak-gerak dan kayak bergetar sambil ngeliatin ke arah Ken. Tapi, gak lama kemudian sosok itu ngilang cepat banget. Sampai meskipun gua udah slow-mo videonya, gua tuh masih cukup kesulitan ya buat ngelihat proses ngilangnya sosok yang tadi. Ini gila sih, creepy banget men. Jelas ya kalau yang tadi tuh bukan orang atau bayangan ya. Karena gak mungkin ada orang yang bisa gerak secepat itu. Iya kan? Ben. So, ada seorang ibu rumah tangga bernama Sabrina. Doi dan keluarganya berlibur ke sebuah mansion tua yang sekarang udah difungsikan sebagai museum bernama Aston Hall di Inggris. Dulunya Aston Hall ini dibangun oleh seorang kaya raya pada abad ke-16. Doi juga punya putri cantik bernama Mary. Tapi tanpa sepengetahuan Doi, ternyata putrinya itu menjalin hubungan dengan salah satu pelayannya. Begitu tahu hal itu, bapaknya itu langsung murka banget ya. Bapaknya langsung muncin anaknya yang bernama Mary ini di bagian lantai paling atas dari Aston Hall. Mary dikurung di situ selama 16 tahun sebelum akhirnya Doi meninggal karena gak terurus dan kekurangan nutrisi. Orang-orang percaya kalau arwah Mary masih stuck di situ dan menghantui Aston Hall ini sampai sekarang. Nah, karena kepo banget, setelah membaca kisah Mary yang tadi, Sabrina bareng dengan suaminya coba buat naik ke lantai paling atas dari Aston Hall ini buat ngeliat kamarnya si Mary tadi. Persis pas di depan pintu kamar Mary, suaminya ini iseng aja gitu buat manggil-manggil nama Mary Mary. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh terjadi. Perhatiin baik-baik. Mary, you mean you no harm, we know you're in there, we've seen you, where are you Mary? Thomas. Hello. Ada siluet bayangan berwarna hitam yang berkali-kali melintas di belakang pintu kamar Mary yang tadi, karena Sabrina dan suaminya itu shock banget. Doi sama sekali gak tahu apa yang terekam di videonya tadi makanya Doi post video itu di tiktok dan abis di post banyak viewersnya yang nanyain Kenapa lu berdua nggak coba buat naik ke atas dan masuk ke kamarnya si Mary siapa tahu di dalam situ emang ada orang Sisa nih cerita kalau ternyata kamar si Mary yang tadi itu sama sekali nggak boleh dimasukin oleh pengunjung museum dan selain itu juga tangga buat masuk ke situ itu sangat berbahaya karena sama sekali nggak ada penyangganya dan kondisinya itu kayak melayang gitu guys. Jadi kalau orang lewat tangga itu bisa jatuh kapanpun. Tapi kalau misalkan lu semua penasaran banget nih buat lihat isi ruangan kamarnya si Mary itu kayak gimana, gue ada rekaman video salah satu pengunjung museum itu yang nekat buat masuk ke situ. Perhatiin baik-baik. Found it. There's the attic room. I don't think we're allowed to do this, but. Wow. freezing Ruangannya itu sangat kecil dan kosong, dan sama sekali gak ada apa-apa di situ. Bahkan setelah kejadian yang tadi, Si Sabrina itu dan suaminya juga sempat ngasih lihat video yang tadi ke petugas security yang bekerja di Aston Hall itu. Dan mereka semua tuh justru malah kaget dan bingung siapa yang terekam di video Sabrina tadi. So, makanya itu banyak yang percaya kalau sosok itu adalah sosok Mary, putri dari pemilik mansion Aston Hall itu yang tewas di dalam ruangan itu setelah dikurung selama 16 tahun. Dan arwahnya masih berada di situ dan mencoba untuk mencari jalan keluar sampai sekarang.